Apa nama channel awak? Sean The Mania Sean The Mania Sean The Mania Jangan lupa like, komen dan subscribe Alright, jumpa lagi Bye bye. Hai, kita berjumpa kembali Saya Sean Rencananya hari ini Sean nak uh, kongsikan Tiga cara Tiga cara yang Sean buat sekarang uh, Daripada cara Saya berdepan Ataupun uh, menerima duit Ataupun uh, wang ketas sehingga saya ambil balik dan bagaimana saya uruskan duit tersebut sebenarnya wang ketas dan duit shilling yang kita guna untuk beli barang tu sudah memang terbukti uh, mempunyai banyak bakteria bahaya yang berada di permukaan shilling dengan uh, wang ketas tersebut kerana wang ketas seperti anda tahu ia memang beredar daripada uh, seseorang kepada seseorang kepada pembeli kepada pem, uh, Pembeli kepada penjual Penjual kepada pembelian. So memang kita tak tahu Orang yang memegang Wang tersebut Ataupun shilling tersebut um, Ada apa benda lah Yang dia pernah pegang So memang di duit shilling Dan di wang ketas Memang dah terbukti Mempunyai banyak Bakteria bahaya Mahupun maybe virus Sean hari ini Nak berkongsikan Cara Bagaimana Saya sendiri uh, Buat sebelum dan selepas menerima wang kertas ataupun shilling pada masa sekarang saya rasa ini apa yang anda semua patut buat juga alright, jom kita lihat cara Sean ini Hai, ok, caranya mudah saja. kita teruskan kepada tips yang pertama mula-mula anda sediakan uh, plastic bag ini plastik bag anak saya, coba kan? Okey, plastik bag ni untuk apa? Untuk kita mengisi, untuk kita mengisi wang kertas dan juga cili. Kenapa? Kerana ini untuk mengelakkan ye, ya, ataupun mengelakkan kita daripada meletak wang kertas ke dalam dompet. Dan juga purse ataupun bag tangan Kerana mungkin duit kertas dan shilling ini uh, Mengandungi bakteria dan virus yang bahaya Kalau letak dalam bag macam ni So kita boleh mengurangkan uh, risiko virus tu hidup dalam uh, wallet kita kan Bag macam ni, kita boleh basuhkan bag yang ni Kita boleh basuhkan bag yang ni ya Okey, jadi bagaimana kita nak cuci Senang sahaja First kita perlulah ada bekas Lepas tu kita kena ada sabun Dan last sekali Memang kita kena ada air lah Alright, jom kita mulakan Masukkan sabun dulu Okey. Kemudian kita masukkan air Air bergantung kepada banyak mana Duit anda okay, Kalau banyak, banyakkan lah. Selepas tu kita kacau Dah rata Kita keluarkan uh, Bahan utama Ingredient utama kami Iaitu duit Dan juga Cuci, Ciling cuci, cuci Cuci, cuci, cuci cuci. Berapa lama diperlukan untuk Mengcuci uh, Around dalam 30 saat Cukuplah Kerana kita cuci tangan pun 20 saat saja kan Virus dan bakteria Dah mati So kalau duit-duit ni sama juga 20 saat ataupun 30 saat sudah boleh Jemur di dalam kereta. Kenapa jemur dalam kereta? Kerana kalau jemur di luar, dia akan bertebangan. Ada angin kan? So, kita jemur dalam kereta. Cukup panas ni. Sekejap je kering. Macam kita sidai ikan masin ya. Sebelah sini dah cukup kering. Tukar. iaitu mengurangkan penggunaan wang kertas ataupun shilling dengan menggunakan debit card ataupun credit card okay? kalau anda tak punya credit card gunakan debit card dan ingat gunakan wave dan bukan gunakan pin ya. kerana apa kerana pin anda kena tekan nombor di keypad tu tersebut dan maka jari anda pun masih lagi menyentuh kepada keypad tersebut kan kita nak mengurangkan sebanyak mungkin sentuhan kita pada sesuatu. Oh anda boleh gunakan digital elektronik seperti touch and go atau bus yang memang sekarang sudah diterima pakai di banyak supermarket ataupun kedai-kedai Okey, maka berakhirlah tiga tips daripada Sean tadi. Kalau anda rasakan uh, tips ini berguna, bolehlah anda share ataupun kongsikan kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga anda. Dan kalau anda rasa takut-takut, saya ada tips yang terakhir untuk anda iaitu bagilah semua kepada Sean. Nanti... PM lah Sean untuk dapatkan alamat Sean ya. Nanti bagi semua kepada saya supaya anda tidak perlu lagi takut-takut terhadap wang kertas tersebut. Biarlah Sean yang takutkan untuk anda. Alright? Kalau anda rasa info ni berguna, so bolehlah like, comment dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.